Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di sini di Alkolam Jaya Bersama saya Lamsadi Kali ini kita akan membuktikan bahwa uh, Satu dioda ini Mampu mengurangi uh, Tegangan DC uh, Sampai 0,7 volt Atau antara 0,7 Sampai dengan 1 volt Ya, Oke okay. uh, Mari kita siapkan dulu komponen-komponennya kita kebuktikan ya pada adaptor seperti itu uh, baiklah sebelum kita melangkah lebih jauh tentang seri dioda ini adalah gambar dioda ya simbolnya seperti ini ini adalah katoda ini adalah anoda uh, yang putih ini katoda yang ini adalah anoda uh, untuk bendanya seperti ini kurang lebih nah ini ya ini untuk dioda ya nah, seperti ini bisa dilihat ya ini masih mencari fokus ya bisa dilihat nah, ini dioda ya yang ini adalah katoda cara menghafalkannya ini seperti huruf K straight-straight, kemudian ini seperti huruf A anoda katoda ya Uh, kita di sini tidak menyebut min dan plus karena memang di dioda itu tidak ada min dan plus kalau ada yang mengatakan ada min dan plus itu mungkin hanya untuk mempermudah saja seperti itu oke okay, mari kita lanjut ke pem, apa uh, fungsi dioda untuk mengurangi tegangan yang mana satu dioda seperti ini mampu mengurangi kurang lebih uh, 0,7 sampai dengan satu volt Oke okay, mari kita lanjut Baik kali ini sudah saya siapkan satu buah adaptor ya adaptor e, bisa kita lihat di sini ya ya e, bisa kita lihat di sini e, outputnya e, DC12 volt 12 e, volt kurang lebih satu ampere seperti itu ya e, mari kita cek ya kita masukkan ke sini kita dulu ya ini sudah nyala ya itu kita cek apakah ini betul-betul uh, 12 volt ya, kita cek menggunakan avometer, lihat ya yang di luar ini adalah plus yang di dalam adalah eh yang di luar adalah min yang di dalam adalah plus kita masukkan begini ya bisa kita lihat itu kurang lebih ya kurang lebih 12 volt yang mana yang dilihat yang dilihat karena kita di sini kenopnya adalah uh, 50, berarti yang kita lihat yang tengah ini ya, yang 50 itu kurang lebih menunjukkan uh, 12 volt, ya, pas 12 volt. Mari kita uh, coba turunkan tegangannya ini, oke? Okay? Kita agak singkirkan ini, ya, kita singkirkan. Baik di sini sudah saya sediakan konektor DC-nya ya konektor DC ini ya konektor DC. Nah. Kemudian kita sudah punya satu dioda ini yang mau kita coba dulu ya ini katoda ini anoda ya kita potong dulu ya kemudian kita tempelkan ke sini kasih timah dulu oke kita di begini ya oke setelah itu kita coba ya kita coba apakah benar ya Oke kita coba dan ini kondisi sudah uh, menyala ya sudah ditancapkan kita coba oke kita perhatikan sama-sama ya turunnya kurang lebih 0,7 dan ini kelihatan turun ya Uh, walaupun ini uh, belum nyampe satu volt, ya kita seri ya kita seri lagi. Ya caranya adalah ya, seri seperti ini ya. Oke okay. kita seri. Oh ini dijabut dulu ya seri. ke sini dulu. Oke, okay, bagaimana kalau ini kita seri 2 begini ya. Oke. Okay, kita potong dulu di sini. Potong dulu kita seri ya. Kalau di seri apa yang terjadi? Kalau 1 berkurang 0,7, kalau 2 apakah mungkin 1,4 berkurangnya? Oke, okay, seri. Oke, okay, sudah. Kita coba lagi. Oke. Okay. Coba lagi. Oke. Okay. Coba lagi. Ya. Yeah. Op. Oh. Iya. Yeah semakin berkurang dan semakin mendekati angka 10 kalau tadi 12 sekarang sudah uh, kurang lebih 10 ya kita tambah lagi kita turunkan lagi kita coba seri lagi berarti kalau di seri uh, 0,7 ditambah 0,7 seperti itu jadi 1,4 kita cabut lagi kita coba seri lagi ya coba kita seri lagi Ya, hmm. Jangan lupa, ya. Jangan lupa, eh, saat menyeri harus benar, ya. Ini anoda katoda, kemudian katoda dari dioda pertama bertemu dengan eh, anoda dioda kedua. Seperti itu, nah, Ini kelihatan, ya. Ya, ya ini masih mencari fokus, ya fokus fokus fokus fokus mana fokusnya ya, ini fokusnya otomatis otomatis ya ya oke okay. kita potong di sini ek potong di sini, kemudian jangan lupa diberi dulu ini, di sini juga diberi timah. Ya, ini namanya kita seri ya. Oke, setelah itu kita coba lagi. Kita coba lagi, apa yang terjadi? Berapa turunnya? lihat bersama-sama iya turunnya banyak sekali ya. ya turunnya banyak sekali ya ini sudah mendekati uh, 10 ini kurang lebih 10 volt seperti itu jadi kalau uh, kita ingin mengurangi tegangan ya misalnya di sini 12 kita ingin mengurangi menjadi sepuluh misalnya jadi satu dioda ini kurang lebih mampu mengurangi sebanyak 0,7 sampai 1 atau tanggal 1 seperti itu satu volt ya. Oke okay. berarti kalau ini adalah uh, 0 satu volt satu volt satu volt berarti ya ah, sudah dapat fokus ya, ya. Jika ini mampu mengurangi antara 0,7 sampai 1 volt, katakala uh, 1 volt, maka uh, 1 volt, 1 volt, 1 volt, 3 volt, uh, kemudian ini 12, 12 volt, maka 12 dikurangi 3, berarti ini uh, nanti berkurangnya outputnya menjadi 9 volt. Seperti itu. Uh, jangan lupa ini di seri ya, ya di seri. Bagaimana cara menyeri dioda? Nah ini, ya. Dioda pertama, kedua, ketiga, ya. Uh, katoda dioda pertama bertemu dengan anoda dioda kedua, begitupun berikutnya uh, katoda uh, dioda kedua bertemu dengan anoda dioda ketiga, ya. Sehingga ini yang disebut dengan seri, oke? Okay. 1, 2, 3, 3 volt kurang lebih pengurangan dari dioda untuk tegangan Oke demikian video dari kami Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya Oke terima kasih eh, agar kami bisa membangun channel ini Dan ada banyak video-video tutorial berikutnya Oke terima kasih saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh